What's up, selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Di pada hari ini, gua bakal main ini lagi GTA, D E O M, Super Duper Elite, gitu kan? Walaupun sekarang tidak ada lagi main GTA. Sa sudah tamat GTA SA. Jangan di request lagi cong Aduh Oke jadi pada hari ini Langsung saja bersama Ucok si Puden Ucok Hokage ya kan Hokagenya GTA 5 Langsung saja Kita bakal mainin misi nih Oke Waduh Pernah liat gak GTA 5, 5. Aduh, Ucok pasti pernah Pasti pernah gitu kan Pasti pernah nyari dah kalian Pasti pernah Karena itu kalian itu Maniaknya Ucok Jelop, gitu, gitu kan Oke langsung saja dah Uh, Pertama-tama ini kita sudah berada di pantai gitu kan Langsung saja kita mau jalanin misi gitu kan Jalanin misi Misinya sembarang aja Karena ini sudah tamat nih. Udah 100% nih Oke okay, udah langsung Berangkat kita Oke okay, langsung ke misinya aja deh Oke okay, di sini sudah ada misinya gitu kan Langsung saja kita klik set Oke okay, daddy little girls Oke okay, kita bakal nyelamatin anaknya uncok Wow Ucok punya anak Mampus. Oke langsung saja berangkat cuy Ini dia misinya me, uh, menyelamatkan anaknya Ucok gitu kan Anaknya Ucok langsung saja Ini anak Ucok pertama nih Anak Ucok yang pertama ingin ini nih Yang cowok nih ya Oke langsung saja berangkat Oh mana nih Kita langsung disuruh ke sana cuy Ke <laughs> Malah beaches. Ke pantai maksudnya ke beach Ya ya Oke, langsung saja berangkat dengan kecepatan penuh. Waduh, udah lama banget nggak ketemu Ucok gitu kan? Ternyata Ucok sudah jalan-jalan ke GTA 5 gitu loh. Semua peran dari Franklin, dari Michael, dari Trevor diambil oleh Ucok. Misinya jadi Ucok semua yang jalanin gitu. Nggak ada lagi tiga karakter di sini, langsung satu karakter Ucok doang. Siapa yang bisa ngalahin Ucok? Hanya siapa? Tidak tahu juga. Oke, langsung. nih kecepatan penuh banget, gitu kan? Ini nih, kalian gua jitak ya. Kalau nggak nonton, ini gua udah mainin ucok. Gua jitak kiri kanan atas bawah, kalian nggak nonton. Eh, kelewatan dong. Nah, ini kebanyakan bacot. Gua kebanyakan bacot, lalu kelewatan. Oke, ini kita udah di pantainya, gitu kan? Udah di pantai, langsung kita bantai semuanya yang berani megang-megang anaknya ucok ini. Anjing Oke okay, parkirnya di mana nih? Ucok uh, di sini ketua parkir di sini nggak ada yang bisa nagihin ucok parkir cuy. Langsung dah keluar. Mana? Langsung cok. Gascon. Di mana sih? Gitu kan? Eh bukan ini. Bukan. Ini bukan. Ini bukan pak nyewa pak. Eh yang paling cepat dah. Ini bukan astaga. Eh hey, jangan se seperti itu dong. Ini bukan nyelamatin anaknya Ucok. Ini balapan sama anaknya Ucok gitu. <tuk> ya elah, ya elah nih anaknya Ucok yang pertama. Ternyata minta hibur, cuy. Udah gila, atuh. Udahlah sini ke langsung. Nih dia minta hibur deh. lo hey. kalau <tuk> Aduh lambat banget. Hey, curang amat dia pakai jalan pintas Oke, okay, gue juga bisa jalan pintas cuy <laughs> Gue jalan pintas Awas, awas, weh, weh, weh Ini pertandingan ayah dan anak nih gak bisa nih Anaknya Ucok gak bisa menang, coy. Harus gue yang menang nih Oke, okay, langsung saja kita gas terus nih Kayak anjay gitu kan Menantangi Ucok si Raja Parkir <laughs> Si Raja Parkir Serajanya pantai sini Gak boleh kalah gitu kan Sama anaknya sendiri Anaknya sendiri lama amat Oke okay, langsung saja saja. Tapi ini Ucok nih punya pernapasan juga ya Nanti kalau pernapasannya abis gitu kan Langsung sesak napas Langsung di sini coy Die dadadaday Langsung dah nih Guesa saya lah Kayak gini doang juga Eh lombanya lomba sepeda ini juga Doang kan? Kalau gak salah Oke, langsung. Aku ah, akhirnya nyelamatin anaknya yang cewek itu, loh. Ternyata, cuman balapan sepeda kayak gini, anjay, minta hibur anaknya, cuy. Ya, maklum lah ya, soalnya lagi karantina kan, gengs. Lagi karantina, udah gak ada uh, sebulan gitu kan, udah di rumah mulu. Langsung lah, dia minta ajak dihibur gitu kan, cuman ini, woi, ini karantina kok banyak banget nih, gua pantai juga nih. Orang karantina, dia ini banyak banget di pantai, dikasih libur sekolah malah. Oh, ke pantai, aduh, ini cuman bisa ucok di sini, cuy. Ucok sang penjaga pantai, gak bisa gak ke pantai sehari Meriang badan <tuk> Oke, sampailah. Eh, segitu doang katanya uh, aduh. Ucok memang bare-bare Oke, wah Langsung Oke, benar ternyata harus nyelamatin Anak Ucoknya yang cewek ini Aduh, oke Harus nyelamatin anak cewek Aduh, aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh mati juga nih Ucok terlalu dalam gitu kan oh nyelamnya oke dah langsung nih anak perempuannya Ucok ini waduh nih nggak bisa nih langsung kita ke sana coy ini nggak bisa nih di anu nih ini ini ini ini ini ini ini anaknya cowo tadi wah nggak bisa nih di nggak nggak diajak dong anaknya nggak mau kesini ya, nggak mau bantuin dia, cuy. Oke, udah langsung berangkat nih, nih ke sana, ke kapalnya nih ya. Lam ini berhubung lama sih, Ucok nih berenang kita percepat aja lah. Astaga, astaga ini, Ucok nih bener-bener dah ngasih, ngasih nggak. Aduh, nggak ada otaknya gitu kan? Ini tangga gitu kan? Ini tangga, nih cok eh Ini tuh gua klik M nggak bisa naik, nih Ucok cok naik, cok. Ini dia bener-bener nggak bisa naik nih, guys. Asli nah, coba dah. Gua tekan spasi malah lagi gitu loh. Asli loh, biasanya ini bisa naik kan, gengs Astaga, yaudah deh, kita akhirin aja lah videonya sampai sini dulu Gak bisa naik nih, Nggak bi naik, naik, naik Naik motor ini aja, gak bisa nih Ini bikin memang Di episode, di episode pertama memang bikin masalah nih Si Ucok ini biasanya, cuy Oke, akan kawan-kawan, dulu video pada hari ini Kalau kalian suka ini, dilanjutin langsung saja Komen di bawah, langsung like banyak -banyak. sampai jumpa di video selanjutnya